nggak tau ya dengar hmm. omongan dia, lu makin pusing aja. <laughs> <kayaknya ada. laughs> gue bingung. Gila. Gila, ya, ada jelas aja jelas teori gila. konspirasinya nggak jelas ya. sih. Kapan gini deh? Gue undang deh, kapan deh kita ngobrol semua ketemu. Wih, serius teori-teori <laughs> semuanya. Mau semuanya teori konspirasi apa semuanya? Kakek bisa, bisa jawab pertanyaan gue. Iya, bisa. Apa yang bisa jawab? Mas bisa menjadi motif pak. Kenapa lumba-lumba namanya diulang? Namanya apa? Nah, lu, baru. Lu. Kenapa lumba-lumba? Namanya diulang. Kenapa lumba aja? Oh Kenapa? my god! Lumba itu hewan yang berasal dari negara Afrika Selatan. Awalnya, Nigeria, Ghana. gimana? Awal pertama lumba-lumba itu adalah Iceland dia. Iceland. Kenapa di Iceland? Ice, ice. Oh, ice. ice. Okay. Senang yang dingin dingin. dingin. Pertamanya, lumba itu dari kata Lambo. <laughs> Mobil mewah, itu dari kata. Ya, ya, pengen. Lumba, ya. orang. Ya, udah ke Afrika, saat dia ke Afrika, ya. dia udah nggak lagi dipanggil Lumba. Oh. Jadi, Lumba. <laughs> lumba, dua kali. Nah, dia pulang, yang dia tahu adalah itu lumba, lumba. Sampai ke Indonesia, akhirnya dikandangin di samudera. Intan. Kalau dia tuh aslinya namanya lembau dari bahasa Lampung. Islandia bukan Afrika. Sampai enggak Itu benar tuh. Aku udah mau serius lo dengerinnya. Nih ada lagi, <laughs> pertanyaan selanjutnya. Oke, dari executive producer. Kalau laba-laba nih, ada yang nanya nih. barangga barangga laba-laba gimana? Entar dulu. Eh benar. sebelum ditemukan period listrik, pelut listrik namanya apa? Wah, ini menarik nih, apa listrik namanya? Apa belut listrik, belut mau wuling listrik itu belut listrik namanya apa Ini teori konspirasi tingkat tinggi, semua hari Penemu listrik pertama kali di dunia. Tahu dong saya udah, oh, saya udah, saya udah, saya udah, saya udah, saya udah, saya udah, saya udah, Alexander Graham Bell telepon Oh telepon maaf Tesla di kolom, eh, siapa sih? Tesla, Tesla, Ayah, Nikola, coba, Tesla, Tesla. Iya, siapa sih? Siapa yang hari dulu penemu listrik Thomas Alphardison. Oh, itu lampu, buat ini bukan lampu dia. pijar. Iya, <laughs> ada di awal pertama puing gardu yang akhirnya sekarang jadi genset itu orang Kristos, Mas Alphardison. sekarang kalau kamu ngelihat apa, uh, Kayak Paris itu kalau ngelihat apa buat listrik itu sunset sunset itu di Indonesia itu udah kayak mirip Paris menara Wah, Paris. Wah lagi lah benar-benar benar-benar. Lantas pertama pertamunya orang Prancis ya Thomas Alva Edison yang <laughs> pertama melakukan ya 9999 kali percobaan nih si Thomas sebelum nemuin listrik. Akhirnya pas ke seribu seribu. Oh, kesetrum dulu. Benjamin Franklin, Benjamin Franklin itu papahnya. Bangjamin, zaman hidupnya udah beda bang jauh. Benjamin, Benjamin Franklin itu menikah dengan Rosewood Isclamy, jadi warga negara Perancis. Dia pindah Benjamin itu aslinya adalah orang Yahudi, orang Yunani. nah tinggal di perbatasan antara Israel dan uh, Yunani. Akhirnya dia pindah ke Perancis. Gimana Israel sama Yunani sebelah? jauh. Tidak, nah, lebih <laughs> ini ayo. Terus? Jadi namanya apa sebelum nut listrik sebelum listrik itu tanya? Perusahaan belum apa, apa? Ya, dia ya. kan ini belum selesai dia melakukan banyak perdebatan. Listrik ya. itu pertama kali itu sebenarnya orang itu menggambar hanya goresan. Mm -mm. yeah, ya teriakannya. Kalau kamu nulis, nulis, oke ada dasarnya listrik, list. ya? list. trik itu cara, okay. trik itu cara. Nah akhirnya dari yang dia udah list, kemudian juga dia kemudian memiliki trik atau cara, nama udah ada listrik, listrik belut listrik itu dulu namanya bukan belut listrik, mowa, oh. mowa. Ya, <tuk> ya aku coba lu tanya ke orang-orang, kalau maknya belut siapa? moa moa yang ada kupingnya kan? Iya, yang ada kupingnya. Maknya <tuk> belut itu mowa. Bapaknya, Bapaknya aslinya sebenarnya uh, dari jajaran terasol. <tell> Mana mau gue dari panggil dia? Dia antrean. <tell> <tell> iya gak Belum. <tell> <tell> Duh, Kenapa ini, mau? Pak. Jadi begitu teori konspirasi belut. <tell> Sebelum ditemuin listrik, namanya belut apa ya? Belum <tell> masih rapi. Blut. Blut bayang, belum nah, belut belum bayar listrik. Nah belut belum bayar listrik. Nah, Konspirasinya. <tell> oh, gitu Sebelum oh, ditemukan listrik, Pak. Belut listrik namanya apa ya Pak? Jawab lagi nih. penemu jam itu ditemuinya jam berapa? Ah itu. Dia, nih, dia ini ada pertanyaan ya. lagi satu. Ada penemu jam. Pertama kali jam ditemuin itu jam berapa ya? Jam itu pertama kali ditemukannya. Itu jam 6. Tempatnya ya, di kota atau negara sekarang Swiss Jelen. <lambat> <lambat> <lambat> Makanya semua segala orang belanja jam itu adanya di Swiss <lambat> Yang menemukan adalah Swiss <lambat> Ini Gene si itu yang menemukan orang pertama kali jam, Swiss Makanya sekarang kalau orang nah, merekomend ataupun mengkompare jam yang terbaik di dunia adanya di Swiss. Mau nabung di mana? Swiss. Kami <tuk> Swiss yang bisa yang pertama kali pakai jam namanya Jamronik. Jamronik. <tuk> <tuk> <tuk> <Bukan. tuk> nah, sekarang itu ya, <tuk> tadi, tadi itu benar ya? Iya, itu menenun risiko negara jam. Jadi namanya belum apa ini kita belum ketemu Ini belum, belum, belum terjawab loh lo no. <tik> ini bongkar set udah pusing gue disini, ya. Engga, di sini ya enggak tapi jadi belut belut barang orang enggak belut listrik sebelum ada listrik namanya apa ikan sapu sapu sebelum ada sapu namanya apa <tik>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 Ya, itu yang beli minum dulu, ya. Oh, ah, sok ya. ya. ya, boleh juga, tuh benar juga, ya. Pada jam siapa terus ditemuin jam berapa, ya? Oh, iya nentuin awal-awal siapa? Jam gitu, Mesir, Mesir, jam jam. matahari <Gülüyor> eh, juga, <Gülüyor> juga. Nah, nah, yuk. Sekarang bapak udah kembali, yuk. Nah. Pertanyaan apa <Gülüyor> tentang teori konspirasi yang paling tersulit dan kalian masih penasaran? Tanyakan, saya oh, punya waktu 10 menit, ya? Oke, okay, silakan Ayo, let's go. Eh, uh, mau nanya, Bapak, Bapak Yaman, nonton Naruto enggak? Nonton yang Jepang kan? Iya. Bapak nonton, tahu nonton, genjutsu enggak? Saya yang versi kakejutan ya. Naruto <gak> yang versi kakejutannya jepangnya <laughs> Versi apa sih? Enggak, enggak, enggak nggak bukan, bukan, bukan, bukan. Bukan, aman. Aman bukan itu, bukan itu, bukan itu. Bukan itu. Enggak, enggak, enggak anjing enggak, bukan apa-apa. Naruto tak, kan Naruto. Apa ya maksudnya? Naruto, ya Naruto. Harus tahu mau tanya apa, oh bapak Tau tahu, bapak tahu artinya, bapak tahu genjutsu gak? Apa genjutsu, genjutsu, genjutsu itu jadi menurut apa? bapak, ya, kita ini tuh hidup sebenarnya kayak dikontrol gitu gak sih? Jadi kita tuh gak ada sebenarnya, kita tuh tidur dan apa yang kita jalanin oh, semua okay. itu ada di dalam kepala kita, dan kita ditontonin sama orang-orang lain. Pertanyaan bagus, excellent Bisa ulang sekali lagi. kayak, <laughs> jadi kayak, jadi kayak kehidupan kita aja. itu simulasi <laughs> gitu. Kenapa, kenapa? Coba sih Jadi kehidupan kita tuh sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya uh, Bapak tuh sebenarnya nggak di sebelah Bang Rangga sekarang itu semua ada di kepala bapak doang kacamata yang dipakai baju meja di depan semua itu di dalam kepala karena sebenarnya ini semua di dalam pikiran kita doang ini hmm. sebelum jawab itu kita harus tahu dulu secara biologis organ semua yang ada di dalam tubuh kita <tuh>. ini hal yang paling pengaruh di dalam seluruh tentang bernama manusia itu adalah motorik dan sensorik adalah hmm. otak berpikir Ya letak di mana yang memerintahkan sebagai sentral untuk bergerak Contoh saat ini ada api otak kita akan main itu panas Maka dengan sendirinya kita tidak akan menyentuh Melindungi dari diri sendiri Itu yang disebut namanya motorik sensorik untuk memerintahkan Kalau kita ngelihat cewek yang kadang kondisinya maaf misalkan cantik Pasti naluri mata yang melihat tertarik Itu adalah dari sensorik mungkin akan memerintahkan kepada Maaf ya maaf, maaf bukan yang gak sopan Kepada keinginan atau kemaluan kita ini untuk naik dengan sendirinya betul berdiri dengan karena ya. nah. karena itu memang sensorik dan motorik makanya kenapa ada ODGJ dan lain-lain itu karena ya kalau orang maaf orang yang tidak berpikir wajar pada semestinya ataupun orang gila itu karena memang memang lahir tidak ada pemikiran yang bisa memerintahkan maka yang lebih penting adalah otak itu letaknya apa ukurannya mungkin Sebesar dinamo, ya, dinamo apa Sebesar dinamo, amper. Dinamo ini ada di dalam otak, tepatnya ada di sini. Itu dalamnya otak motorik. Oh, otak ya, otak motorik untuk mensensor dan memotor semua segala macam bentuk organ. Kalau hmm. apa yang kamu ceritakan tadi, itu adalah bagian dari teknis prosesi pekerjaan yang motorik untuk memerintahkan semua organ yang ada dalam tubuh manusia. Tapi kalau misalkan manusia hidup hanya untuk menjadi tontonan, itu namanya memorial of historical life. Itu beda. Ui. Itu memang kehidupan yang memang sudah ditata sebelumnya. Ini berbeda dengan sistem pada umumnya. Karena Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak hidup berindividualistis. Apa lagi itu? Oh, bener. Karena kalau kamu belajar sosiologi, apa, -apa sosiologi, sosiologi? Manusia itu adalah makhluk sosial bukan sosiologi kalau mungkin kita belajar sosiologi waktu SMA dari strata-strata kehidupan kita itu adalah makhluk sosial makhluk yang tidak bisa hidup sendiri senikmatnya apapun kamu dikasih Tuhan selama kamu hidup solois atau sendiri kamu tidak akan menerima keutuhan dari nikmat itu <tuh> ya. nah, nah, ini yang, tapi apa yang kamu perintahkan tadi kalau hidup semua saling berlingkungan itu adalah letak Bagaimana kita menjadi sosialisasi antara sesama beda dengan motorik dan sensorik yang Ya, ini lagi pidato Udah teks, lagi disini hmm. hmm. Makasih pak Jadi Masa. tadi ada pertanyaan Tadi ada pertanyaan katanya Apa tuh? Kenapa, kenapa apa tadi, apa yang berdiri? Katanya hmm. tadi, menimbulkan sensorik yang berdiri Cowok-cowok apalah itu tadi hmm. Kenapa bisa berdiri? Matthew Yah, ya, ini mau... nanya, bang Iya, kenapa bisa berdiri Nih ada yang punya jawabannya Nah, apa-apa di tubuh kita kan ada zat besi. Apakah zat besi di tubuh kita bisa karat? <laughs> bisa ditarik ke alat Gantung. Sayang banget. <laughs> Coba jawab gantian. Hai, hey, manusia-manusia planet. <laughs> <Internet>. Gimana <laughs> tuh, Ji? Coba bisa uh, kan zat besi. Menurut kamu bisa, bisa Kak. berkarat seperti itu. Kenapa kan Ka besi? Karena zat besi di dalam tubuh kita sudah dilindungi oleh darah dan zat-zat lainnya tidak Dimana bunyi. dipastikan dia tidak akan berkarat dan tida dia tidak akan rusak. Sebenarnya pada Hatir umumnya yang kita besi kan yang kehujanan kulit. Dar kalau yang di dalam tubuh kan di zat besi kita terkandung kan tidak kehujanan. Nah, kulit kan ada kulit mati itu matinya kenapa bunuh diri apa dibunuh? Uh, udah nyerahkan ini teori konspirasi naik lagi ya, <tuk> enggak aku mau tanya sama kakaknya apa apa apa, -apa. kak Ganti mau nanya apa eh uh, ini aku Ganti nanya siapa. ini ke semua orang ya tapi aku mau tahu nih ya. uh, hmm. pendapat kakak gimana kakak tahu nggak sih kalau udang itu otaknya kecil aduh ya, iya balik orang badannya balik lagi gitu Terus kakak tau nggak? pelangton itu nggak punya otak sama sekali? Oh. Terus Kak, kakak tanyanya, kalau disuruh pilih, kakak mending jadi udang yang otaknya kecil atau jadi pelangton yang gak punya otak sama sekali? Saya mendingan jadi udang walaupun ada, walaupun kecil tapi ada otaknya Kenapa kayak gitu? Iya, karena walaupun kecil ada otaknya. <SILENCIO> pada plankton gak ada otaknya sama sekali. Nanti saya takutnya gabung nih sama kalian jadi kabarnya <SILENCIO> nanya aneh-aneh. <yang> <SILENCIO> Masih <engine>. enci. <SILENCIO> ya oh, Allah. Okay, Kalian pak. tahu kenalpot kan? <SILENCIO> tahu. pak? Tuh. Kenapa tuh? Kenalpot kenalnya di mana coba? Di mana? <SILENCIO> Coba jawab satu-satu, kenal pot itu kenalnya di mana? Saya mau tahu tuh sampai mereka berteman gitu tuh. Di toko pot pak! Hah? Di toko pot! toko hmm. pot, terus yang lain gimana? Ijink, nyerah. Uh... Nyerah, nyerah. Nyerah gua. Oh, nggak tau kan. Uh... Terus dari... Tinder dari Tinder mungkin pak, dari Tinder pernah pernah dan lem, ya apakah lemak jenuh itu karena lemak yang kelamaan nunggu <laughs> dia nggak di lingkungan yang benar sih iya jadi dia bosen iya. gitu iya benar. atau dia terus dia terus melakukan hal yang sama jadinya dia jenuh ah, salah lemak lemak jenuh itu temannya Kolesterol jahat, sedangkan kolesterol jahat adalah kolesterol baik yang tercantik Wah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, cukup ya sekolahnya ya nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, nunggu, Halo Apa nih pertanyaan apa nih? Atau banget Pertanyaan apa sih? Gak tahu nih yang lainnya pada pertanyaan-pertanyaan aneh Gak ngerti aku ya Itu gitu komen Gak ngerti Aku punya pertanyaan Ah boleh Apa tuh? Sebutkan jumlah kuaci dalam satu bungkus Yah sama juga ini Kenapa saya menemukan jenis pertanyaan ini ya? Gila cuma orang Eh, oh, gua nanya, ini, ini pertanyaan serius ya? Mm. Oh, boleh. boleh apa, Bang? Kalau kalau bisa jawab bener, hadiah, hmm. dapat hadiah ya. enggak? dapat, dapat. Oke, seratus ribu. Oke, okay. ya, oke. Okay. Sebutkan empat dari empat dari tujuh pahlawan revolusi, 4 dari 7 pahlawan revolusi, pahlawan revolusi. Ahmad ini segala macam ya? Iya, ya, ya. coba. Eh, apa anak sekarang diajarin deh. Diajarin diajarin. diajarin, diajarin, diajarin. Cuman lupa, Bang. Revolusi kemerdekaan. Revolusi <laughs> kemerdekaan. Ini 30 SKPKI <laughs> anjir. G30 SKPKI. Oh ya. Oh. Okay, boleh boleh. Kalian, aku boleh aku, aku, aku boleh izin cari di internet. Iya <laughs> enggak, enggak gitu. Boleh. Oh, ya. boleh. <laughs> Oke, okay, satu lagi pertanyaannya, ha, ada jalan di Kuningan namanya HR Rasuna Said. HR Rasuna Said cewek atau cowok? Cowok. Cewek Oh iya kak Kenapa emang cewek? Aja Rangkayo Ratuna Said Iya kak Aja Rangkayo Ratuna Said Iya yeah. oh. Rangkayo orang Jambi Nah kalau ini serius oh, kebanyain iya ini Oh iya Lagi lagi gak apa-apa Mau lagi Aku tadi mau jawab <laughs> ya. Kalian kalian tau penyakitkan ginjal A -a. Gagal ginjal Gagal ginjal Gagal ginjal taruh Apakah orang yang kena gagal ginjal bisa ikut remedial Nah tolong jawab Aduh kalau dia lebih muter lagi gue pusing pak, Ada pertanyaan pak Itu sebelum listrik ditemukan pak Belut listrik namanya apa Belut listrik Sebelum listrik ditemukan oh. namanya apa? Sebelum listrik ditemukan Belum listrik namanya apa Sebelum ditemukan Sebelum ditemukan blut oh, oh. <tik> nah, <tik> <street>, padang. Ada listrik padang Ada <tik> mangan. <aneh, be>. <tik> mahal banget sih gini guys ya. Ma ya. <tik> <tik> <tik> jam dulu aja nih jam belum kelar. Jam udah dia udah ngasih pertanyaan lain John Udah jamnya belum kelar lo tadi. Bagus tahu jam Ini kalau secara cerdas. Heeh. Ah, nah, respirasi okay, lagi. Okay. Bukan nah, ini teori. Ini, kalian boleh ya. kan ada Google boleh cek semuanya dan apapun jam hmm. itu pertama kali memang gini jam itu sekarang identik adanya di switzerland karena barang-barang brand semuanya ada di switzerland padahal penemu jam itu adalah orang jerman namanya Peter handling itu penemu jam pertama di dunia jam Peter berapa Henlen. waktu temu itu jam 6. Kenapa jam 6 jam 6 jam 6 sore karena pada waktu di Amerika itu kalau jam 6 itu kan udah mulai agak gelap beda di, di Jerman di Eropa itu nah Peter handling ini adalah salah satu penemu jam pertama di dunia Ditemukan pada tahun 1914 sekian, 1948 atau 4 sekian, itu itu benar. Coba cek dulu, kalau nggak percaya kalian buka Google dulu, bener nggak penemu jam di dunia itu Peter Henlin? Kalau udah oke, okay, baru saya lanjutin lagi kemarin. <tuh> ke ya, ya, benar, benar, benar. Kok bisa tahu jam, kan pada saat itu jam baru ditemui. ini orang itu ada IM, ada VM, itu kenapa ada seperti itu? Kenapa? Nah, itu karena ada perbedaan dari waktu. Antara siang dan malam, Terlihat dan tidak terlihat itu sebenarnya. IM kan sebenarnya dari kata "ice" melihat, i pm tuh dari kata "blur". Blur blur ya, yeah. ada <tuk> <tuk> <tuk> IM ada pindah <bakunya. tuk> <tuk> <Bisa coba. tuk> ke ada rapi terhandel dari calon benar benar benar benar benar. benar benar benar. I Galileo benar ya, galileo, galileo. Galileo. benar itu hey, dari Jerman. Dalileo. Galileo. Galileo itu berapa meter ngegalinya coba? Galileo, <tuk> <tuk> <tuk> tanya si Leo kalau itu. Yang kan Leo. Dia pernah handle ini tuh orang dari Jerman. <tuk> Benar, bener gila keren. Terhandle. <tuk> ya kan enggak mungkin ada orang pura-pura pinter Jadi bro sih tadi anjir Hah? Apa sih nyambung Hah? Hah? Jadi tanyain penemu-penemu terbaik apa semuanya? Komikir-pemikir dunia gua mau dari kepala sini. Kalau singkong dicabut, cabutnya kemana? Wah oh ini mas. Peserta, <tun> <tun> <tun> komedi. Wah tapi capek ke Yunan, ke <tun> Aduh. Oke <tun> oke, okay, okay. sekarang bener deh, capek okay, gue. Okay. Jadi, memang bener gitu. Meninggal di Indonesia. Siapa? Hitler? Siapa siapa? Hitler meninggal di Indonesia oh, bener. bener. Ini terkonflikasi juga nih ini teori konflikasi. Waduh, nah. Uah, tahu lagi Lu gak tau, Hitler hmm. Adalah salah satu Orang terbaik yang dibanggakan sama Jerman nah, satu satunya Pria yang bisa ngacak-ngacak Peran dunia Dan diisi dunia, khususnya tiga dunia Itu adalah seorang Adolf Hitler Padahal dulunya, dia adalah Seorang uh, angkatan Dulunya, secara seorang Adolf Hitler ya. Bukan seorang angkatan Tapi dia adalah sebagai seorang pemikir akuntan di sebuah perusahaan awalnya hmm. akuntan akuntan kantornya di pasarnya juga kopindok jangan ada title ke dalam ya kita sedai dulu guys kerja dulu ya ah, oke okay, bang rangga oke okay. thank you atas teori Salam konspirasi yang banyak